Kembali mengingatkan menginfokan bahwa malam hari ini akan hadir acara Bintang Pantura 6 panggung 20 besar grup 5 persahabat ya yang akan tayang jam 20.30 waktu Indonesia Barat Dan tentu kita salvok banyak sekali komentar nih yang diberikan dari sahabat Leslar ya salah satunya dari akun Kurnia Anus Kurnia 98 mengatakan Dede Elasti kangen banget lihat Dede di Indosiar Katanya itu persahabat dia masih menunggu Dede Elasti dan Kakak Bilar tampil di panggung Indosiar Dan mudah-mudahan secepatnya Ibu Harsiwi ini menampilkan bintang tamu spesial Tentunya idola kesayangan kita Dede Elasti dan Kakak Bilar bisa hadir di panggung Indosiar Sebagai bintang tamu di acara Bintang Pantura 6 Doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Dan ke kabar berikutnya, persahabat, kita lihat juga ya, Masya Allah dapat cirukan vitamin ini di lokasi syuting. Kakak Bilar bareng Adi Sky dan Bak Haris juga, persahabat. Ya, Masya Allah terlihat, Kakak Bilar ini ketawanya sangat bahagia banget ya, seperti sudah banget ketika sudah memberitahu bahwa mereka sudah menikah dari awal tahun unggahan tersebut pun -repost kembali oleh akun sendal putih Anas Skorbilar Ada kalimat caption yang dituliskan Lihat si kakak ketawa bahagia gini aja Aku udah happy banget kok Katanya tuh masya Allah banget ya luar biasa Dan banyak sekali dikasih yang <tuh> Dan banyak sekali persahabat respon yang diberikan dari para sahabat Yakni dari aku di Instagram Dava Mimi mengatakan Bener banget, Min. Udah plong sumringah banget muka kakak. Udah plong, katanya tuh masya banget ya. Alhamdulillah, Kakak Bilar sudah lega, sudah membeberkan, sudah menjawab rahasia terbesar dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat di sini. Ada tentunya sebuah komentar lain diberikan dari akun Instagram. Hari ini Yahdika mengatakan Udah pada legamin, udah lepas semua beban Udah nggak khawatir keceplosan lagi <laughs> Cute banget ya, doakan yang terbaik selalu Mudah-mudahan kita tetap menjadi fans sejati dari Leslan Tetap kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kita Dan ke kabar berikutnya juga Di sini sebuah postingan persahabat ya Ini lagi heboh banget ya Ada unggah dari IG-nya. Bang Adi Sky Ini sedang uh, di kantor polisi Sepertinya persahabat ya Tuh perhatikan di atasnya Kami siap melayani Anda Tuh luar biasa dan mengayomi Kita lihat juga persahabat ya Banyak sekali tanggapan yang diberikan Dari sahabat Leslar Ini diunggah kembali oleh akun Family underscore Leslar 23 Ada kalimat caption juga yang dituliskan Siapa markonah dapat surat cinta Bismillah, semoga berjalan dengan lancar ya Amin Wow, apakah Markona tentunya dilaporkan Dan kita lihat di kolom komentar Pak Sahabat ya Di sini ada komentar dari akun lesti Bilar Kyut Mengatakan itu mungkin adegan JWB aja Katanya tuh ya Dan kita lihat juga jawabannya Uh, di sini ada jawaban dari akun Instagram Rahma ya, itu mengatakan, Bang Boril ikut mainkah katanya tuh ya. <laughs> Selanjutnya komentar berikan dari akun Fabiola Selat juga menjawab persahabat ya biar Marco panik katanya tuh memang luar biasa idola kesayangan kita ini persahabat ya banyak sekali yang mensupport banyak sekali yang mendukung salah satunya adalah Adi Sky yang selalu support doakan dan mendukung banget ya untuk idola kesayangan kita. Dan untuk berikutnya, juga perhatikan bersahabat juga, Kakak. Bilar ya, tentunya di sini banyak sekali komentar yang diberikan, salah satunya dari Kak Indra Bekti. Ya, di situ mengatakan selamat Leslar, katanya tuh ya, selanjutnya juga mengatakan lahiran anaknya aku, MC-nya ya. Wah, <tuh> sudah diboking nih oleh Indra Bekti. Ya. mudah-mudahan saja kita doakan yang terbaik selalu sehat, selalu bahagia untuk Dedek dan Kakak Bilar. Dan berikutnya juga persahabat ya kita lihat ya. Di sini ada sebuah jawaban nih yang selama ini Kakak Bilar dan Dedek Lesti selalu difitnah persahabat ya karena banyak sekali berita bahwa Dedek Lesti itu dikabarkan hamil duluan ya. Di sini Bang Haris ketika diwawancara membeberkan dan menjawab semuanya Karena Dedek Lesti dan kakak Bilar itu menikahnya dari awal tahun Dan itu pun sudah lama banget persahabat ya Baru Dedek Lesti itu mengandung ya Ini sudah dijelaskan Harus tentunya didengarkan baik-baik bahwa Dedek Lesti Kejora dan kakak Bilar ini menikah dulu sudah beberapa bulan, kelang udah lama banget ya persahabatnya baru di Dele Lesti ini mengandung ya ini harus menjadi suatu kabar yang tentunya membuat kita semakin paham persahabat ya dengan banyak sekali kabar-kabar miring soal Dele Asti dan kakak Bilar diunggah kembali oleh akun Just Lancelar mengatakan lewat juga kalimat Captain. Please be smart netizen dengerin baik-baik, jangan sampai ketikanmu merugikanmu sendiri di hari akhir. Kita doakan semoga bumil dan utuh selalu sehat dan dalam lindungannya. Amin. Dan kita lihat juga para sahabat di kolom komentar. Ada banyak sekali komentar eh, yang diberikan, salah satunya dari akun leleh6392. Wartawannya nanya apakah Dede hamil sebelum nikah agama? Haris jawab enggak, sesudahnya baru bahkan jauh setelah itu maksudnya jaraknya hamil agak jauh dari setelah nikah agama. Yang paham jawaban Haris kumpul, kata itu persahabat ya. Diperjelas kembali nih bahwa Dede Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu menikah dulu secara agama baru Dede Lesti ketahuan hamil. Sudah uh, beberapa bulan kelangnya persahabat ya. Ini menjadi kabar yang menjawab semuanya banyak sekali berita berta miring soal elastik Doakan yang terbaik tetap kompak dan solid mendukung idola kesayangan kita. Masih menunggu cedokan vitamin bahagia? Tetap pantingkan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar maaf menurut terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.